Ditinggal Isco, Real Madrid bakal percepat kepulangan Brahim Diaz dari AC Milan. AC Milan terancam ditinggal Brahim Diaz dalam waktu dekat. Pasalnya, Real Madrid berniat memulangkan Brahim Diaz ke Liga Spanyol atau La Liga lebih cepat dari perkiraan. Keputusan Los Blancos tersebut sejurus dengan kepergian Isco yang resmi meninggalkan Santiago Bernabeu. Di samping itu, buramnya masa depan Denis Balos juga gian membuat Real Madrid memperpendek masa pinjaman Brahim Diaz dari AC Milan. Ibrahim Dias sendiri bergabung dengan AC Milan Medio September 2020 lalu. Ia mendarat ke San Siro dengan status pinjaman. Keputusannya untuk menerima pinangan AC Milan berbuah manis. Perlahan tapi pasti, Ibrahim Dias menunjukkan penampilan yang impresif. Di musim perdananya berseragam monrosenari, Ibrahim Dias memainkan 39 penampilan di semua ajang, alias nyaris tak pernah dilupakan dalam starting eleven. Selanjutnya, kade Ibrahim Dias di San Siro kian melesat setelah tim merah-hitam melepaskan ke Kelegoglu ke Inter Milan. Praktis, ex-Manchester -Man City dan Malaga tersebut makin leluasa untuk memaku posisinya di lini tengah pasukan Stefano Pioli. Statistik mencatat, di musim 2021-2022, Brahim Diaz dipercaya tampil sebanyak 40 kali di semua ajang dengan catatan 4 gol plus 4 assist. Meski penampilannya cenderung menurun, namun AC Milan berupaya untuk mempermanenkan pemain berusia 22 tahun tersebut. Sayangnya, keinginan Ronald Rossoneri tampaknya akan bertepuk sebelah tangan. Bagaimana tidak, Real Madrid dilaporkan berniat memulangkan Brahim Diaz lebih cepat dari perkiraan. Kabar Real Madrid ingin mempercepat kepulangan Brahim Diaz diklaim oleh fischer Jazz. Menurut media yang berbasis di Spanyol itu, Carlo Ancelotti butuh bala bantuan di lini tengah sepeninggal AISCO. Gara-gara Sadio Mane, Leroy Sen ditawarkan ke Real Madrid. Keberhasilan Bayern Munich mendatangkan Sadio Mane dari Liverpool pada bursa transfer musim panas tahun ini sedikit menimbulkan polemik di internal tim. Kabarnya, ada beberapa pemain yang merasa akan tersaingi dengan keberadaan Mane di Allianz Arena, sehingga mereka mencari pintu keluar dari Bayern, salah satunya adalah Leroy Sen. Menurut laporan dari Defensa Central, kini agen Leroy Sen telah menawarkan pelayannya ke Real Madrid sebagai pengganti untuk Luka Jovic yang telah pindah ke Fiorentina. Selain itu, Marco Asensio juga diklaim akan meninggalkan Los Blancos, sehingga klub ibu kota Spanyol itu akan membutuhkan bala bantuan di lini depan. Persaingan untuk mendapat satu tempat di lini depan Bayern Munich memang sangat ketat, karena Leroy Sen harus bersaing dengan Kingsley Common, Sergei Gnebri, dan kini ketambahan Sadio Mane. Oleh sebab itu, Sen yang sedang mencari peluang bermain reguler demi memperbesar peluangnya dipanggil ke timnas Jerman untuk Piala Dunia 2022, yaitu kemungkinan akan mempertimbangkan opsi mengganti tim pada musim panas tahun ini. Sebelumnya, sendi datangkan Bayern Munich dari Manchester City pada musim panas 2020 yang lalu dengan nilai transfer sebesar 45 juta pound atau setara dengan 801 miliar rupiah. Dan sampai sejauh ini, winger berusia 26 tahun itu telah membuat 89 penampilan di semua kompetisi dan mencetak 24 gol untuk Dai Bavarian. Fit, bugar, dan ambisius menunggu pembuktian Eden Hazard Musim 2022-2023 mendatang bisa jadi salah satu musim terpenting dalam karir Eden Hazard. Dia harus membuktikan kualitasnya sebagai superstar Real Madrid, jelas tantangan besar. Betapa tidak, Hazard melewati 3 tahun terakhir dengan begitu buruk. Madrid merekrutnya dari Chelsea pada tahun 2019 lalu dengan harapan besar bahwa dia bisa menggantikan peran Cristiano Ronaldo. Nah, sayangnya Hazard dihantam cedera parah kambuhan. Dia lebih sering absen daripada bermain di lapangan dalam 3 tahun terakhir. Madrid mulai hilang kepercayaan. Biar begitu, beberapa bulan terakhir Hazard mengalami perubahan signifikan. Kondisinya jauh lebih baik, kebugarannya mendekati level maksimal, tentu ada alasan untuk percaya diri. Real Madrid sudah melakukan segala cara untuk membantu Hazard, tapi ternyata kasus ekstrim ini cukup serius. cedera Hazard berulang kali kambuh karena dia harus menggunakan bantuan pelat logam di area pergelangan kaki. Hazard jujur menjelaskan kondisi pelat di kakinya pada selebrasi juara UCL Real Madrid beberapa waktu lalu. Saat itu, dia meminta maaf kepada fans dan berjanji bahwa musim depan akan lebih baik. Betapa tidak, Hazard mulai tertekan karena kontribusinya yang begitu minim bagi tim. Dalam tiga musim membela Madrid, dia baru menempuh 66 penampilan. Madridista, saya sudah berada di sini selama 3 tahun dengan banyak cedera dan banyak hal. Namun, tahun depan saya akan memberikan semuanya untuk Anda. janji Hazard Ucapan Hazard tersebut diduga bukan sekedar angin lalu. Menurut Marka, musim panas ini Hazard kembali ke Madrid dalam kondisi prima. Aurelian Chouameni, curi hati Carlo Ancelotti. Aurelian Chouameni mencuri hati pelatih Carlo Ancelotti. Apakah itu jadi sinyal gelandang muda tersebut akan jadi tulang punggung Real Madrid musim depan? Beberapa musim terakhir, trio gelandang Real Madrid, yakni Toni Kroos, Unka Modric, dan Casemiro tidak tergantikan. Mereka bertiga begitu apik menjadi dirijen di lini tengah Los Blancos. Dilansir dari mereka, Real Madrid pelan-pelan cari regenerasi buat ketiga pemain itu. Tak ayal, usia ketiganya sudah di atas kepala tiga. Salah satu gelandang tengah yang baru direkrut Real Madrid di musim panas ini adalah Aurelien Chouameni dari AS Monaco. Usianya masih muda, masih 22 tahun. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti nampaknya sudah suka dengan Aurelien Chouameni. Ancelotti bahkan kasih kode kalau Chouameni tak akan cuma jadi pemanis di bangku cadangan. Chouameni membawa kualitas di tim ini, jelasnya. Dia masih muda dan punya banyak waktu untuk berkembang, masa depannya cerah sambungnya. Dia juga sudah jadi tulang punggung di Timnas Prancis. Jadi kami akan manfaatkan tur pramusim untuk membuatnya beradaptasi di dalam skuad. Tambahnya. Selain Joameni, Real Madrid juga punya gelandang tengah muda yakni puluh 23 tahun dan Eduardo Camavinga 19 tahun.